Selamat berjumpa kembali dengan Genius X Top Tutorial Metodologi Kritis. Bu siap buat kelas universitas. Ya, saya kali ini akan mengingatkan kepada para kolega yang pernah menulis proposal. Beberapa kali saya sebut bahwa ingin menulis proposal itu harus punya reference atau data awal yang kita gunakan untuk menyusun problematika. Maka Anda harus mengumpulkan buku-buku referensi. Yang pertama adalah buku babon, buku pegangan atau hand handbook. Ya, satu buku yang komprehensif berbicara tentang subjek meter yang uh, saudara tulis. Jadi sekarang ini usaha anda tidak hanya berputat-putat soal subjek predikat dan objek, tetapi anda mulai sekarang pikiran-pikiran yang sudah tertuang kecil itu harus diperdalam melalui uh, reference handbook ataupun juga jurnal. Jurnal itu yang terkini biasanya juga memuat persoalan-persoalan yang aftude, dan hal itu akan memudahkan saudara untuk menggali lebih dalam. Jadi, Anda harus um, memulai persoalan ini dari sesuatu yang sekarang tengah ngetren, atau ya, tengah diperbincangkan, tengah diperdebatkan. Ya, yang sedang viral Tetapi juga anda persoalan-persoalan yang tidak viral tapi itu menjadi perhatian masyarakat Menjadi penting dan perlu diungkapkan Bahkan sesuatu yang mungkin tersembunyi Ya ini tergantung pada interest saudara Berdasarkan pengalaman saudara Berdasarkan keinginan saudara Untuk mengembangkan sesuatu Sesuai dengan bidang yang Anda terpuni ya. Kemudian Kemudian uh, bagaimana caranya menuangkan di dalam hmm, latar belakang maka saya anjurkan ada tiga hal yang perlu Anda uh, tulis di dalam latar belakang jadi pertama Anda usah seritok kancil macam-macam oh, kebudayaan Anda dan ya tetapi fokusnya pada persoalan apa ya yang pertama harus ada diskos uh, empirik Maksudnya diskus empirik itu ya sesuatu yang sekarang tengah diperbincangkan. Nah datanya kalau diskus empirik itu berarti kan mungkin belum banyak orang menulis ya. Maka Anda mencari data-data yang ada dalam persoalan itu biasanya termuat di dalam surat kabar media massa, ya, televisi, kemudian juga uh, berbagai data yang ada di dalam jurnal atau juga yang tersebar di media elektronik, tetapi harus hati-hati tentang sumbernya ya. Sumber yang dapat dipercaya harus ada pengujian-pengujian terhadap data-data yang sekarang ini juga tidak dapat dipercaya banyak ya atau hoax atau ya head speech dan lain-lain itu mau dapat dikesampaikan. Terkecuali memang Anda berbicara tentang World and ya, itu berbeda lagi. Jadi yang pertama adalah dalam masyarakat terkini uh, kami mengidentifikasi uh, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat seperti termuat dalam seperti di uh, ungkapkan uh, dalam televisi, ya, acara dan sebagainya. Itu yang pertama. Tetapi Anda juga boleh Diskus uh, teoritik atau akademik ya Maka dimulai dari buku-buku yang membuat tentang persoalan yang Anda mau bahas itu Yaitu uh, di dalam buku Mr. X uh, yang berjudul XIZ uh, dijelaskan sedemikian rupa Dan juga bukunya Mr. A yang berbicara tentang KLM Maka juga berbicara mengenai hal tersebut serta juga kami temukan buku dari Mr. Z, misalnya yang berbicara tentang ABC. Dan kemudian Anda menyatakan bahwa uh, saya tidak menulis tentang yang ditulis oleh uh, ketiga buku tersebut, tetapi saya menulis tentang persoalan yang mungkin uh, belum pernah diteliti orang. Dan ini uh, fokus yang akan saya sajikan. Jadi, harus berbicara seperti itu. Kemudian, kalau uh, diskos metodologi, ya sudah barang tentu uh, Anda mengupas tentang berbagai metode atau cara-cara yang digunakan untuk mengungkapkan. Ada yang bersifat uh, deskriptif, ya. ada yang bersifat historis, perspektifnya ada yang sosiologis, ada yang antropologis, kemudian perspektif ekonomi terserah di dalam risk metodologi itu bahwa Anda mempunyai approach pendekatan-pendekatan ya, di dalam persoalan, karena di dalam satu persoalan itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, dan berbagai sudut ya dari berbagai bidang pendekatan tapi yang jelas bahwa kita berbicara tentang cancer studies, maka semuanya bermuara pada cancer studies itu yang pada fisiknya adalah studi kritis ya. tidak hanya sekedar uh, menceritakan sesuatu merekonstruksi atau ya elaborasi sebuah peristiwa-peristiwa uh, yang terjadi, tidak seperti itu tetapi bagaimana uh, persoalan yang kita bahas itu memang terjadi pergulatan terjadi uh, hubungan relasional yang Menurut Anda, hal itu perlu Anda uh, sajikan secara lebih rasional, lebih objektif, dan lebih berguna bagi uh, merawat keindonesiaan yang dimaksud. Jadi, sekarang ini Anda jangan terlalu disibukkan dengan sabiak predikat dan objek, tetapi Anda harus mulai sibuk dengan mencari buku-buku uh, dan jurnal yang berkaitan dengan tulisan Anda. Dengan cara seperti itu, Anda akan mempunyai sumber yang dapat Anda gali, yang Anda memimpin Anda di dalam mengulis eksertasi itu. siap buat kelas universitas. Ya, itu saja pesan saya pagi ini. Semoga Anda semua dapat uh, mengerti dan di dalam kuliah-kuliah yang akan datang kita akan mendengarkan, ya, kami akan mendengarkan Anda menceritakan tentang hasil dari eksplorasi buku-buku eh, babon, -buku ya, reference, buku-buku handbook, dan kemudian juga jurnal-jurnal, ataupun ya, Anda menangkap data-data yang dapat Anda sajikan secara lebih efektif dan kemudian lebih komprehensif. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai jumpa lagi pada video